Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Pijat Terapi Mas Yanto Kali ini saya akan memberikan tutorial Untuk Sekaki sakit Karena pakai hak atau heel tinggi Atau biasanya nyeri di area pelantar Pelantar sini Biasanya nyeri panas itu biasanya itu nah, Kalau sakit atau sering bekal Biasanya pakai heel tinggi Biasanya yang disini mesti yang terkena itu mesti area telapak bagian belakang atau tengah sini. Oke, mari kita mulai sebelumnya seperti biasa kita olesin dengan minyak masas atau lotion. Nah, caranya seperti ini. Hmm. Kita olesin dulu ini area yang mau harus kita rilis itu nanti kan sebenarnya di sini. Di sini. Kita rilis semua, ototnya di sini harus dirilis. Sebenarnya untuk area plantar yang biasanya nyeri atau sakit, di sini ototnya di sini ada ada dua, ada poliptius dan plantaris. Jadi otot di sini tuh harus rilis baru nanti ke bawahnya eh, enak. Kalau selama dua otot ini tidak rilis, yang di sini ada poliptia, ada di sini nanti ada poliptia kan, ada otot poliptius, kemudian ada otot plantaris enggak rilis ini agak susah untuk balikin ke ini. Jadi untuk menyembuhkan di daerah sini itu susah. Jadi seperti biasa, kita ini nanti harus kita rilis, tapi sini rilisnya begakan dulu. Kita mulai dari bawah dulu. Berarti kita dari area sini kita dorong. Kita evaluasi atau langsung kita pam aja. Tuh pam tuh ke atas. Ini nanti tembusnya ke gastronomus, pertemuan gastronomus dan solius Kita pam, dorong ke atas, tuh. Seperti ini. Oke, okay. kita pam lagi. Hmm. Berarti kemudian kita dorong lagi yang sebelah pinggir. Soliusnya dapat, tibialis posteriornya dapat, dalam. Tuh, baru kita gini. ah ini sudah udah rilis semua. Oke, okay. ini agak ambil di daerah poleptia Ini kan biasanya di bawah, di belakang lututnya agak sakit nih. Tekannya pelan aja. Ya. Tapi harus harus dapat. Uh, ini harus harus harus dapat pas ototnya. Uh, hmm. seperti ini. Nih, ini biasa sakit. Uh, tapi ini harus rilis karena nggak rilis ya di area telapak kaki nggak efek nanti. Uh, ini kemudian nih, ini ini harus dilepas. Atau langsung bongkar aja ini. Pakai dua tangan, ambil uh, atas bawah uh, ke, ke kanan samping tuh. Sini. Nah, uh, kita putar. Uh, di sini simbolnya gastrocnemius dan soleus pertemuan ini. Ini kan sakit nih pelan-pelan aja hmm. ini lakukan berulang-ulang sampai udah rilis dirasa nyaman nah. baru kita rilis semua hmm. rilis semua udah dorong lagi rilis dorong lagi sampai enak setelah itu baru area yang sini area dekat kalkanius, ini angkat kakinya diangkat tarik sini hmm. ini dorong nah tuh sakit nih nah, dorong nih ini pegangnya sini nah, langsung gini aja tuh nah, langsung gini nah tuh ini nah ini kesakitan tuh dorong sudah nah. Ini pegangnya gini, sudut dorong-dorong tarik-tarik. Uh, ini gini, ini pakai gini. Hmm, hmm, tuh gini, boleh. Ini gini lagi, ini masalah ini. Uh, jadi otot samping ini masalah tuh hmm, hmm. Setelah otot di sini udah dinyat, dirasa rasa rileks dan tidak ada itu baru ini ini area pelantar ini titik uh, yang ini, itu orang ke, belak, ke bawah kita gerus nanti kita pijat, ring, pijat ringan ini boleh nah ulangin lagi, ulangin sampai dirasa nyaman. Nah, oke, cepat sekarang titik tekuk bu. Jadi tekuklah, putar bu, putar. Nah, kalau udah dirasa nyaman, nggak ada Di nah, ini. ini masih ada di sini, dorong lagi. Pokoknya kuncinya pada di cuma di poliptios dan pelantar. Oke. Okay. Sekarang Ibu turun, turun, belakang, turun, turun. Ke okay, lagi. Oke. Okay. Hmm. Ini baru kita stretching. Ibu turun lagi, Bu. Tuh, oh, stretching lagi gini. Tuh. Oh. Hmm. Tuh. Oh sudah enak. pukul. Apa namanya ini? Oke. Oke. selesai. Sekian tutorial dari pijat terapi Mas Yanto. Salam sehat, bersemangat.